halo guys kali ini aku akan jajan jajan stick di warung shake nah kali ini temi ubur-ubur channel akan mencoba dan mukbang ya Start stay tune terus tetap stay safe dan stay healthy oke okay? selamat menonton YouTube channel Temi Wuruh di sini. Allah sabar serta subur. Kali ini gue akan Vlog makanan cicipi makan stick di sini ya. Jalan Cinjur Juanda Jum -jum, Bekasi. Oke ikuti terus keseruannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment dan share juga ya guys sebelumnya masuk, kita wajib cuci tangan terlebih dahulu ya guys agar terhindar dari virus Corona lalu kita tetap menjaga jarak dan pakai masker oke okay. sekarang kita masuk ya guys ayo nah karena aku udah reservasi jadi aku mau menuju ke ruangan yang sudah disediakan. Nah, aku sih maunya eh, chicken stick ya. Nanti eh, aku akan makan mukbang dan bersama teman-teman aku. Saksikan terus ya, guys. Nah, ini dia menunya, guys. Kayaknya enak banget nih. Hello guys, hello uh, hello hello kita hello hello mau hello makan, makan. stick ayam. Aku <laughs> ayam ya, guys kita cobain dulu ya, cobain dulu. enak ah, banget. <laughs> Ini rasanya enak banget, sumpah Itu makanannya, dan murah banget. di grup de la Ayo aku kan? kalau nanti besok kita In. Dan ini uh, harganya murah dan enak banget. Jangan ngantong, eh, jangan murah kantong banget. see you, jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share ke channel-channel atau -channel, eh, sosial media yang teman-teman punya ya, ada